Enggak Ku coba mengerti, ku coba pahami apa yang kau inginkan dariku ku. coba mengerti, ku coba pahami semua yang kau mau semua yang kau rasa.